Boleh, ya. boleh langsung uh, Mas Ardur ini. Silahkan Mas. Eh, terima kasih waktunya kepada Mas Rito. Saya ucapkan eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan selamat pagi semua. Kenapa saya ucapkan selamat pagi? Karena di sini eh, suasana masih pagi. Jam ya, berapa ya? Masih nyala, ya. Mas, jam sepuluh, ya jam 10 kebetulan sekarang musimnya lagi musim dingin, jadi di sini itu musim dingin eh, is subuh aja, itu sekitar jam tujuan itu baru subuh di sini, karena matahari terbit itu sekitar jam 8 -6. karena setengah 8 itu masih gelap banget di sini sekarang. jadi makanya sekarang mungkin mukaku juga lagi kusam, belum mandi juga, bangun tadi langsung siap eh, prepare untuk sharing kepada teman-teman, e, baiklah saya akan sampaikan bagaimana sih saya bisa sampai ke Turki ini, bahkan saya saya ajak kayak nggak nyangka banget bisa sampai di sini nih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, pagi-pagi saya sudah pernah merasakan tinggal di Turki, pagi hari jam 6, jam 7 atau jam delapan itu pasti gelap sekali. Memang kadang saya eh, tadi juga bingung nih ketika kontakkan, kalau tidak pagi kan, uh, Mas Abdul juga ada kan, sampai malam juga harus uh, kerja. Makanya kita tidak enakan juga. Terima kasih ya, Mas. Kita apresiasi juga karena Mas Abdul juga, Mas Fadil juga meluangkan waktunya. Ya, terima kasih, Mas. Oke, monggo, Mas Silakan dilanjut. Uh, iya, enggak apa-apa, Mas. Namanya berbagi di sini, kita sharing-sharing aja. Uh, jadi, santai-santai aja, uh, pada semuanya. Saya benar-benar nggak -benar menyangka bagaimana bisa sampai ke Turki, bahwa sebelumnya saya mengambil uh, pendidikan di Indo, setelah itu kawan saya datang dari Turki, yang terus itu sharing-sharing dari mana, oh dari Turki, oh ini segala macam saya tanya-tanyakan kepada mereka. Terus saya langsung, kayak seketika sekali jumpa, terus setelah sharing langsung saya tertarik. Karena yang saya tertarik di Turki, selain yang saya pikirkan... Uh, Begitu masuk juga nggak begitu sulit, okay. terus biayanya juga tidak begitu mahal. Bahkan yang saya bandingkan bahwa di, di Indo lebih sulit masuk daripada di Turki. Yang saya uh, pikirkan, tapi nggak tahu yang lain-lain kalau kawan-kawan yang lain. Bahkan saya setelah lulus pendidikan, saya berpikir akan kerja aja, cari uang segala macam gitu. Tapi nggak nyangka bakalan uh, benar-benar bisa melanjutkan pendidikan di sini. Gitu. Oke. Okay. Nah, Um, ada beberapa yang perlu disiapkan kalau mau masuk ke sini itu yang pertama itu uh, untuk di sini sebelumnya mau saya tanyakan -tanya, apakah di sini ada yang mau melanjut S1, S2 atau S3 atau ada semuanya? Ya? Oh ada yang S3. Oh, ada S3, S3 nih Pak. Ya. Wow. But... S2, S3. Astaga. <laughs> S1 ada Irly, oh. Kak Irly ya, wow. ada Kak Irly ada. Nih, Mas Fajar Lukmakso, Mbak Anastasia juga ingin ingin melanjutkan S3 juga. Mohon izin ya untuk yang lebih tua daripada saya. Bukan untuk ini, tapi hanya untuk sharing. Oke, semoga yang mau melanjutkan S2, S3, atau bahkan S1 di sini itu semoga uh, dilancarkan. Semoga uh, sampai ketemu di sini. Amin. Uh, Bapak-Ibu, sekalian yang perlu disiapkannya itu untuk yang melanjutkannya S2 atau S3 itu uh, yang pertama IPK. Nah, IPK itu yang paling rendah 2,5 yang, uh, yang setara dengan 4 4.0 gitu. Atau yang biasanya mau lanjut S1 itu uh, nilai paling rendah bisa eh, 6,5 untuk S1. Tapi biasanya sih agak... Sulit sih kalau 65 biasanya. Bahkan ada kawan aku yang untuk masuk ke 1 itu ijazahnya, eh bukan ijazah, atau nilainya gitu ya. Sekitar 80-an itu benar-benar sulit. <tuh> nah. eh, kalau IPK udah aman, 2,50 ya sampai eh, yang 4.0. Yang kedua itu, saya hmm, saya baca dulu. nah transkrip nilainya juga harus uh, disediakan. Eh uh, jangan lupa juga paspor, visa itu. Uh, terus yang saatnya yang, te yang tadi udah dijelaskan sama uh, Mas Fadil ya, itu adalah kalau yang punya sertifikat Jbir, Jbir di sini disebut JABIR, Kalau di kalau kita orang Indo itu uh, C1. Nah itu lebih bagus kalau misalnya mereka udah ada Jbir itu biasanya udah e, langsung diterima, bahkan langsung kuliah. Tapi nggak semua sertifikat Jebir itu bisa diterima masing-masing. Karena contohnya di Zakaria itu, e, sertifikat Jebir itu hanya e, menerima dari lima e, universitas. Yang pertama itu adalah Universitas Istanbul, yang kedua ada e, Yunus Emre, yang ketiga, apa lagi ya? Pokoknya ada lima, cuma lima se Angkara bursa, Angkara bursa sama satu ya, lagi ada nah, Ya. <laughs> ada 5 Yang lainnya saya lupa. Yang jelasnya dari sekian banyak uh, kursus di Turki hanya 5 uh, sertifikat yang diterima di Sakarya. Jadi sedikit sulit untuk masuk ke situ. Tapi nggak masalah, itu nggak usah dipikirin dulu. Yang jelasnya uh, yang udah saya jelaskan tadi itu yang perlu dipersiapkan untuk masuk. Nah, terus jangan lupa setelah semuanya lengkap dari IPK, dari ijazah udah ada, dari transkrip, dari eh, apa namanya tuh visa, terus sama paspor itu ditranslate eh, di ke bahasa Inggris, eh, bahasa Inggris atau bahasa Turki juga bisa, tapi lebih lebih enaknya sih ke bahasa Inggris karena udah menyeluruh kan udah internasional gitu. Ada pertanyaan ya, ya, mas. Sama ini boleh, dari boleh. Uh, kita sembari uh, pertanyaan dulu. Ketika uh, tadi ada sempat yang bertanya, yang dari atas dulu saya coba ini ya scroll dulu. Tadi ada yang bertanya untuk yang usia, apakah ada batasan usia untuk yang S3 ya, S2 atau S3? Apakah ada batasan us usia untuk S2 atau S3 dari Pak? Uh, Pak Adri, batasan tadi. usia itu ada. Karena yang saya tahu dari uh, S1, I1 itu batasannya hanya 21 tahun. Yang saya tahu, kalau S2 yeah. itu batasannya uh, 35 tahun. Nah, untuk yang yeah. S3 itu sekitar 40 tahun atau 45, gitu lah. Kalau nggak salah. Hmm. Tapi yang jelasnya yang saya tahu, untuk S2 itu 35 tahun. 35 tahun, yeah. ya? Kemudian apa? Mas ada melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Erlangga. Apakah ada ketentuan akreditasi kampus Indonesia untuk dapat masuk ke Turki misalkan Apakah harus minimal akreditasinya B atau C bisa masuk atau tidak ada yang saya tahu nggak nggak juga sih Mas karena yang mereka nilai itu adalah dari berkas yang kita masukkan kepada mereka gitu karena saya sendiri itu di Indonesia itu bukan kampus negeri kampus swasta. Nah, setelah masuk ke sini saya mendapatkan kampus negeri. Jadi yang penting persyaratannya dipenuhi yang mereka minta dari IPK, terus segala macam yang saya sebutkan tadi. Oke, berarti tidak ada ya, mas? Tergantung dari perkas atau di, uh, dari nilai perguruan Bapak-Ibu nantinya bagaimana apakah bisa keterima secara langsung atau menggunakan jalur yang mandiri. Tadi sama seperti yang disampaikan Mas Fadil, pakai jalur beasiswa atau jalur mandiri. Dengan jalur mandiri juga tidak terlalu mahal ya, studi atau -nya dibanding di Indo. Untuk yang saat ini ya di Indo, pengalaman saya di ketika Bapak-Ibu mau lanjut atau Bapak-Ibu tahu nih di beberapa kampus di Indo, seperti ITB-UGM itu sudah luar biasa harganya ini ya. Untuk S2 atau pasca sarjana S2, S3. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, Mas. Ini dari uh, pertanyaan Bapak Ibu berikutnya, saya coba tanya. Untuk uh, saya coba sampaikan, ada pertanyaan dari Pak Mus uh, dari. Oh sorry, maaf ini Pak Muszakini ini ya, Mas Fadil ya. Iya benar. Untuk mendapat visa, lebih baiknya harus dapat universitas terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu untuk dapat visa harus dapat unifnya dulu ya. Oh ini uh, boleh dibagikan share ya Mas ini ada yang langsung bertanya Bu Dewi. Uh, Bu Dewi ini ada yang ingin uh, Bu Dewi bertanya terkait kuliah plus part time job tadi uh, beliau ini sekaligus otomatis juga uh, part time job ya ambil part time job juga boleh di share dulu Mas. Uh, ya yeah. uh, di sini juga kita bisa sambil part time job tapi untuk tidak untuk uh, untuk mahasiswa di Turki itu tidak dibenarkan untuk bekerja. Tapi, eh, part-time boleh. Nah, beda ya sama eh, kerja sama part-time. Part-time itu, kita hanya mengisi waktu kita ketika kosong. Tapi, bukan untuk bekerja ketika kita mahasiswa, kedapatan, eh, kedapatan bekerja itu akan eh, ditangkap, dan eh, bahkan ada yang kemarin itu dibawa ke pos eh, di sekitar ditahan sekitar tiga harian gitu. Nah, tapi kalau untuk part-time, itu nggak masalah karena kita di, eh, dibolehkan sama orang KJRI apa KBRI itu, kita dikasih izin untuk part-time. Karena waktu kita kosong ketika, contohnya, ketika ada ujian, kita biasanya libur dua minggu atau seminggu. Nah, kita boleh kerja misalnya sebagai pelayan, atau yang lain, atau kerja di toko sebagai kasir. Nah, itu dibolehkan karena untuk mengisi waktu hanya sekitar dua minggu, seminggu gitu. Atau hanya beberapa jam aja Nah, atau ada namanya yang lebih, waktu yang lebih panjang, yaitu, Uh, libur di musim uh, yes. panas di musim panas, itu biasanya sampai tiga bulanan. Jadi biasanya orang uh, orang Indo kalau mau pulang ke Indonesia itu waktu di musim panas itu, karena liburnya juga panjang sekitar 3 bulanan. Kalau libur di musim dingin, Mas, kurang lebih berapa Kalau di musim dingin itu kayaknya nggak kemungkinan seminggu atau dua minggu, gitu? Minggu sampai dua minggu. Iya. Yeah. Termasuk saat ini. Itu uh, liburnya Abdur. bukan mu, libur musim dingin, Mas. Itu liburnya lebih tepatnya setelah mereka ujian. Nanti kan, uh, kayak Mas Fadil tadi lagi ujian ujian final gitu. Mau dibilang ujian final atau UAS <tuh> di Indonesia. Gitu. Jadi kalau Mas, yang, uh, bah, mas Abdur sekarang ambil part-time job-nya pas di saat winter ya, winter break ya, atau winter season. Iya. Yeah. Atau karena sekarang waktu juga waktu saya juga lagi kosong jadi makanya saya ke Istanbul saya kan di Sakarya University itu letaknya di kota Uni, kota Sakarya juga namanya beda sama Istanbul dari Sakarya ke Istanbul itu sekitar butuhkan waktu 3-4 empat jaman ini ada pertanyaan juga dari Pak Erlangga pembukaan jalur beasiswa Turki Biasanya pada bulan keberapa ya? ya? Ini biasanya saya pernah lihat nih di awal-awal tahun ya, Mas. Di awal-awal tahun seperti Januari, Februari ya. Seperti Turki ya, Burslari. Atau sepanjang tahun, apakah ada yang sepanjang tahun? Um, yang saya tahu, beasiswa di Turki itu ada empat beasiswa yang uh, misalnya Bapak-Ibu mau coba. Yang pertama itu adalah beasiswa yang Burslari itu, scholarship. Yang kedua, sebentar Mas ya. Boleh-boleh share juga, boleh kok Mas? Boleh share screen juga, kalau misalkan ingin. Ya. Yang kedua itu beasiswa uh, uh, BOSPOR Scholarship Program. Yang ke, yang ketiga itu beasiswa hmm. Ali, Kurs, uh, Ali Kursju, Science and Technology Scholarship. Yang keempat itu uh, beasiswa Ibni uh, Hildun. Nah, tapi yang saya, tapi yang, yang keempat itu, saya kurang tahu. Yang jelasnya, yang, per, yang pernah saya ikuti yaitu adalah beasiswa uh, berselir. Itu, saya pernah ngikutin. Um, itu beasiswa yang paling diburu dari seluruh uh, penjuru dunia, karena itu terbuka untuk siapa aja yang mau masuk. Itu di situ uh, terbuka dari uh, Swedia ya, segala macam, bahkan saya mempunyai teman yang beasiswa, tapi bukan dari Indonesia, yaitu dari... Uh, dari apa ya? dari Swedia kalau uh, jadi saya tanya-tanyakan kepada dia bahwa paling enaknya itu di uh, beasiswa itu apa saya tanyakan semuanya karena beasiswa itu 100% ditanggung dari pemerintah dari kita berangkat sampai kita pulang nanti jadi ketika kita mau berangkat kita di udah uh, Udah dibeli, dibeliin tiket, nanti setelah kita pendidikan dibeliin tiket lagi untuk pulang. Nah, untuk biaya, saya tambahin yang udah dijelaskan tadi Mas Fadil, bahwa nanti eh, ketika di Turki, kita udah dikasih tempat tinggal, makan udah dikasih, kuliah udah ditanggung, jadi semuanya udah 100% ditanggung sama sama pemerintahnya. Itu yang saya ketahui tentang biaya dari empat itu, cuma satu itu, dari Bus Leri. Nah, terus uh, setiap bulan juga kita udah dikasih makan terus udah dikasih juga sama namanya uh, uang saku. Uang sakunya itu untuk S1 sekitar 1800 TL. Untuk S2 eh maaf maaf salah. Untuk S1-nya itu sekitar 1400 TL atau uh, lira. Uh, yang S2-nya 1800 dan yang S3-nya itu sekitar 2000 atau 2300 gitu untuk S3-nya. Itu yang saya tahu. Jadi Enak banget yang bisa lulus uh, di beasiswa ini. Tapi yang sulitnya itu karena dibuka dari seluruh dunia. Jadi yang mendaftar itu sekitar ratusan ribu orang. Bahkan yang keterima itu yang yang mereka pilih sekitar dua ribu atau lima ribu. Berapa begitu? Oh Oke, menarik sekali. Kalau yang beasiswa yang lain, Mas. Uh... Tadi sempat dijelaskan ada empat ya, ada empat ya. beasiswa ya, Mas Abdur sampaikan. Uh, kalau yang beasiswa yang Bosporus ya, Bosporusnya apakah mirip dengan beasiswa Turkiye berselari, Mas? Dari fasilitas, dari uh, yang ditawarkan juga apakah mirip dengan beasiswa Turkiye dan juga nominalnya apakah lebih banyak? Juga? Kalau yang lain, Mas, saya kurang tahu sih. Tapi kalau yang uh yang saya tahu itu yang yang pertama tadi itu benar-benar yang itu yang karena ada teman tadi, tapi kalau yang yang lain-lainnya itu saya kurang tahu ada juga beasiswa satu lagi itu kalau nggak salah yang agama tadi tentang uh, punya keagamaan gitu, cuman dia bedanya uh, apa ya yang pertama itu buang saku itu beda, terus yang kedua apalagi ya itu yang saya pernah baca do, pernah uh, saya mengikuti tapi karena saya bukan orang keagamaan maksudnya saya, jurusan saya bukan di bagian agama, jadi saya tidak mengambilnya. Jadi, yang saya pernikutin yang beasiswa berselari tadi. Oke, okay. ada. oke, okay. terima kasih Mas. Ada men, me, pertanyaan, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ada oke okay, tadi kan? Ada yang bertanya pendaftaran, kemudian ada yang bertanya dari terkait jalur beasiswa Untuk apakah ada yang dari pengajuan penelitian beasiswanya? yang sepengetahuan dari Mas Abdul. Gimana Mas? Apakah ada beasiswa untuk riset atau penelitian Mas? Juga. Apakah beasiswa Turki ini juga bisa membiayai uh, untuk riset atau penelitian juga Turki bersama? Oh ya satu lagi. Kalau yang itu Mas lebih masuk ke ini kayaknya. Itu ada namanya uh, kayak kalau kita di Indo tuh lebih uh, kayak study tour gitu. Uh, Perben, apa namanya, perbandingan pelajar gitu, itu ke luar negeri, misalnya saya dari Zakaria, dari Turki. Nah, nanti kita mengajukan eh, pembelajaran itu, ada yang kayak seperti teman saya kemarin itu, ada yang ke Roma, ada yang ke Italia ada yang segala macam gitu, yang ke Jerman. Nah, itu kita tinggal mengajukan. Jadi, nanti biaya penerbangan, terus pulang, terus biaya tinggal nanti eh, di sana juga ditanggung sama dari ke kampus gitu, itu ada nanti mas, kalau kita udah masuk di semester 5 atau berapa gitu, 4 atau 5 gitu. itu perbandingan pelajar gitu Sarah. seperti G itu mas itu yang untuk exchange ya mas kalau untuk penelitian, kita ingin meneliti sesuatu nih, misalnya misalnya nih, saya dari kimia saya ingin uji coba biomolekuler atau saya ingin melakukan simulasi atomik gitu kira-kira apakah ada untuk Oh yaudah didanai biaya risetnya gitu, atau untuk riset kita harus nyari sendiri. Tapi dari bursa lari tetap eh, dikasih atau sepertinya tidak ada. Kalau dari obs dari beasiswa tadi, mas ya. Kalau itu kurang ya. tahu saya, mas. Kalau itu? Kalau yang bursa belum ya. tahu ya juga, mas. Kalau beasiswa yang lain, barangkali ada yang mas untuk riset atau penelitian seperti kita ambil komputer juga kita ingin di kecerdasan buatan atau apa, barangkali ada selain bursa selain mungkin dari internal kampusnya atau ini, mas. Nah, kalau yang kolom sandar internal kampus segala macam itu kemungkinan ada, mas. Nanti jadi kayak langsung ke kemungkinan itu ada dari pihak kampus langsung pengajuan. Kalau mereka tertarik itu akan dibiayai mereka, tapi kalau enggak ya mungkin enggak juga sih. Ya, gitu. jadi ini ya, kebanyakan seperti di universitas lain, ketika kita ingin coba apply, kita bisa menghubungi langsung profesor atau uh, researcher di kampus tersebut. Kita coba email, barangkali beruntung nanti ada grant atau uh, semacam fellowship yang ditawarkan dari pusat riset ataupun dari kampus tersebut. Baik, Mas boleh dijelaskan juga nggak, Mas tadi kan uh, Mas Fadil uh, sharing terkait kuliah di Turki bagaimana ketika masuk di jurusan apakah persiapan bahasa yang Mas apa Abdur ambil ini mirip yang diambil juga oleh Mas Fadil apakah sama atau dibedakan untuk jenjang S2 S3 yang kelas persiapan bahasanya terlebih dahulu ya, yang kalau itu sama semua Mas kalau misalnya ketika kita baru dari S1 S2 S3 kalau kita baru masuk itu mereka menganggap bahwa kita sama semua jadi semua kita tuh diarahkan satu tempat, yaitu tempat yang namanya Tomer yang dijelaskan sama Mas Fadil tadi. Jadi semuanya tuh, kita di situ sama satu kelas semua, satu, oh ini dari S1, S2, S3, yang masuk S2, eh, bahkan yang eh, S1 masuk S3 pun di situ juga masuknya, masuk ke Tomer dulu, untuk persiapan kelasnya. Nah, kalau untuk S1 itu, itu eh, minimal harus menyelesaikan BIKI, atau B2. Nah, kalau untuk S2 dan S3 itu harus menyelesaikan JBIR, atau J atau C 1 Nah di sini karena J itu kalau kita baca baca di Indo kan C kalau di sini J gitu. Nah, bir itu adalah satu. Jadi J-bir kalau orang di sini. Oke, J-bir ya. Iya, jadi J... harus menyelesaikan birnya dulu. Oke. Sama seperti kayak uh, 4 itu saya pernah baca ya di salah satu lokasi ya 4 T Eleven itu Dordebur Eleven ya kalau nggak salah baca. Dordebur Eleven. Dordunju 11 itu yeah. kan salah satu metro ya. Dordunju 11 Dordunju. itu kayak misalnya Dordunju itu berarti Dordunju itu 4, dunjunya itu adalah titik, titik. Uh, baru 11 itu nama tempatnya. Berarti mau diartikan adalah uh, apa? 4 titik uh, 11, uh, 11 ya? Iya, bukan. Um, bukan 4 titik. Jadi Dura keempat. Iya, kayak tempat keempat gitu. Atau dibilang dura keempat gitu. Tempat keempat. Oh gitu, siap-siap. Karena mau dibilang bahwa bahasa Turki itu eh, termasuk salah satu tersulit yang menurut saya, tapi kawan-kawan juga bilang begitu bahwa Tur Turki ini termasuk eh, salah satu bahasa yang sulit dipelajari, itu karena berbeda dari Indo kan yang sudah dijelaskan Mas Fadil tadi bahwa eh, kalau kita membaca eh, kata kerja itu di belakang, ya gimana ya, pokoknya kebalikan dari Indonesia eh, dari Indonesia gitu. Jadi makanya kita belajar bahasa Turki itu memang sulit. Oke, Mas ada pertanyaan ini dari Mas Fajar juga. Beliau bertanya, ketika diterima apakah boleh membawa keluarga nih, Mas? Dan bisa mengajukan insentif keluarga barangkali yang oh. bagi yang mandiri ataupun yang beasiswa kita bisa bawa keluarga. Terus apakah bisa kayak insentif untuk keluarga gitu? Biar nanti juga bisa membantu gitu, Mas. Barangkali. Kalau yang untuk beasiswa itu uh, hanya yang ditanggung adalah yang menerima beasiswa sendiri, bukan kalau keluarganya enggak, tapi kalau misalnya mau dibawa juga boleh, tapi bukan berarti ditanggung sama mereka, mungkin tempat lain atau di disewain di rumah segala macam. Nah kalau untuk mandiri, masuk mandiri boleh-boleh aja sih mas, kalau misalnya saya eh uh, di sini, terus saya bersama keluarga, karena di sini bukan hanya untuk yang kami yang belum menikah, bahkan ada yang beberapa tuh, mereka di sini tuh suami istri yang kuliah gitu, di satu tempat. Ada bahkan yang uh, dia melahirkan di Turki gitu. Hmm, jadi kalau memang mandiri ya, bebas ya, mau bawa ya, satu kamp Tapi ya biayanya ya. Apakah ada semacam biaya seperti permit pas yang harus dibayarkan? atau resident permit seperti kita izin tinggal ketika kita bawa anak istri Mas. Misalkan Mas Abdul bawa keluarganya nanti otomatis harus bayar per bulan gitu atau udah free gitu Mas. Nah ya setelah nanti sampai di sini kita itu juga harus mengurus berkas izin tinggal yaitu di sini adalah namanya ikamet. Kalau sama kalau di Indonesia itu mau dibilang apa namanya? KTP gitu. Nah, sayabukaganungan seperti ini ini kami namanya nah gitu nah ini juga tergantung dari mereka ngasih izin ada yang berbeda-beda ada yang setahun nanti setelah setahun akan diperpanjang ada yang 2 tahun ada bahkan yang 4 tahun gitu jadi tergantung dari mereka ngasih izin berapa lama kan kalau yang seperti Mas uh... Abdur kan otomatis uh, bisa ngajuin nih, kalau bawa istri kita bayarin sendiri ya, berarti mas otomatis. Ya, otomatis bawa... akan dibuatkan bawa... seperti itu juga, akan dibuatkan mereka ikamet, karena kalau nggak dibuatkan ikamet, mereka hanya bisa tinggal di sini selama sebulan, karena sekarang kan udah bebas visa 30. kalau mau datang ke sini uh, jadi udah boleh kapan aja cuma berlangsung itu hanya satu bulan ya itu hanya okay. bisa tapi satu bulan nanti pulang Indo balik lagi itu kan otomatis tambah memperberat kos ya kalau ikametnya biayanya berapa ya mas per tahun atau per bulan yang harus diperbayar kalau biaya ikamet itu murah mas, karena kita sebelum pembuatan ikamet itu ada namanya eh, bayar eh, sigorta, sigorta itu ada yang beda-beda sih, ada yang 700 ada yang 700 lira ya. ada yang 700 ada yang bahkan Uh, ada yang seribu lebih, tergantung kita maunya yang setahun apa uh, dua tahun. gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Lia ya, ini ada peran dari Mbak Lia, Mas, kalau mengambil beasiswa nih setelah selesai studi, harus langsung pulang, atau boleh kalau nggak pulang dulu ke negara asal? Jadi mau ngambil beasiswa untuk lanjut nih Mas, misalkan seperti Mas Abdur nih S2, Mau lanjut S 3 apakah ada, apakah harus pulang dulu ke Indo atau tetap stay di sana, sekaligus bisa apply beasiswa juga? Langsung juga boleh, mas. Misalnya mau langsung daftar lagi, bahwa nanti dapat udah nggak masalah sih mau lanjut atau gimana. Nah, terus yang beasiswa ini yang menariknya, mas, kita tuh yang mendaftar itu bukan hanya dari E, Turki aja, misalnya saya udah di Turki saya mendaftar, bukan, bahkan yang dari Indo itu juga e, bisa mendaftar juga, bahkan kayaknya yang saya tahu kayaknya lebih kalau yang di Indo itu lebih besar peluangnya gitu, daripada yang di Turki, yang saya tahu tapi kurang tahu juga sih, tapi yang saya dengar-dengar bahwa kayaknya kalau kita masih di negara masing-masing itu lebih besar karena memang keinginan dia itu, itulah memberikan beasiswa yang masih di negara kita masing-masing membawa ke Turki gitu. Oke, terima kasih. Kemudian uh, kalau yang di Sakarya ini memang Mas uh, Mas Abdur memang dari awal tadi ingin di Sakarya atau seperti cerita dari Mas Fadil awalnya kan pengen di Istanbul ya, Istanbul University. Kalau Mas uh, Abdur apakah memang awal pengen Sakarya aja atau ada kampus lain Mas di? Uh, apply juga di Ankara atau di bursa atau di kampus yang lain juga. Nah ke <tuh> kebetulan kemarin saya ngapli itu ada yang saya daftar itu sekitar uh, ada dua kampus yaitu kampus Bandirma sama Sakarya, alhamdulillahnya tuh uh, keterima dua duanya. Nah hmm. cuma saya ngambil Sakarya karena lebih tepat dengan jurusan saya. Kemarin saya di Bandirma itu saya lurus juga, tapi karena jurusannya nggak ada, saya ngambil jurusan yang lain terus, alhamdulillahnya lulusnya di situ di bagian bisnis. Okay. Oh, kalau yang sekarang ke lebih industrial engineering ya, teknik industri yeah, ya, mas. Industrial engineering. Oke. Okay. Uh, kemudian, mas, pas perkuliannya gimana, mas? Boleh sharing-sharing juga, mas. Gimana, mas? Jadi kan. Uh... Kalau pergulihan tadi kan, setelah satu tahun pertama persiapan kelas bahasa, otomatis harus mengikuti perkuliahan iya. Mas Abdur, bagaimana cukup kulitan atau ada kaget gitu, sama seperti yang disampaikan Mas Fadil? Uh, gimana, Mas? Bisa dulu, Mas? Boleh sharing ya, setelah, setelah masuk ke jurusan. Setelah masuk ke jurusan, gimana? Apakah Mas Abdur merasa oh sepertinya lebih ya, lebih isi dari kayak Masnya berfair sebelumnya apakah sulit gitu? Ternyata lebih mudah gitu. Atau malah lebih, atau bagaimana gitu, Mas? Lebih sulit sih, Mas, karena apa yang kita pelajari dari bahasa dari yang kita pelajari dari Uh, kita pelajari dari abir sampai jbir itu bahkan setelah kita masuk kampus benar-benar beda banget yang nggak uh, sesuai dengan apa yang dari guru tomer jelaskan terus yang dijelaskan sama dosen-dosen pengajar karena dosen uh, dos, uh, karena guru tomer yang mengajar itu kita ngajarinnya menggunakan uh, apa namanya menggunakan bahasa bagaimana kita tuh di TK diajarin uh, belajar gitu di TK. Jadi kan tahu bagaimana guru TK mengajar anak-anak. Uh, nah, beda dengan uh, guru dosen ketemu sama dengan kayak kita tuh baru belajar dari TK, tiba-tiba disuruh langsung belajar ke SMA gitu atau SMP SMA hmm. gitu. Jadi kayak gini, ternyata benar-benar beda banget gitu. Sedangkan apalagi bahasa Turki yang untuk akademik itu lebih ini ya, lebih menantang daripada yang Turki untuk uh, percakapan biasa, pasti benar. beda ya mas apalagi industrial engineering kan lebih banyak juga ada matematikanya itu sebenarnya lebih susah ya juga lebih susah mas karena kita memang kemudian... benar-benar harus belajar kan uh, dari perkataan dia terus dari apa yang mereka tulis gitu tapi ini ya mas tapi ada ya yang jurusan yang memang langsung dari awal dia memang bahasa Inggris ya dari awalnya uh, ada ada Mas kalau makanya di universitas itu menye, uh, biasanya mereka uh, apa namanya uh, ada dua ada yang uh, bahasa Inggris ada yang bahasa Turki tapi yang saya tahu bahkan yang bahasa Inggris 70 aja sama uh, yang 30 nya bahasa Turki kebanyakan bahkan mereka menjelaskan juga dengan bahasa Turki juga jadi bahkan ada juga yang uh, gini mau, mau mengambil Uh, bahasa Inggris nih mas misalnya. Tapi jadi kan dia harus dua tahun persiapan uh, persiapan bahasa yang pertama itu menggunakan uh, persiapan bahasa uh, bahasa Turki. Yang kedua nanti setahun kedep setahun kedepannya lagi mereka uh, mempersiapkan bahasa Inggris. Kalau memang mereka belum punya yang TOEFL tapi kalau misalnya mereka sudah mempunyai nilai TOEFL atau IELTS itu mereka nggak perlu lagi hanya mempersiapkan bahasa Turkinya aja. Bahkan ada juga sih yang menggunakan bahasa Inggris itu langsung yang masuk kelas. Oke, menarik sekali ya. Apalagi kalau memang nanti kita dihadapkan pakai bahasa Turki. Tapi tantangannya kalau memang nanti selesai dengan bahasa Turki, kelebihannya, mohon maaf, kelebihannya lah Bapak-Ibu, pasti udah bisa menguasai Medan ya di Turki. Nanti apabila setelah lulus, mau lanjut kerja di sana ataupun apa pasti lebih mudah ya mas karena memang udah menguasai bahasanya juga. Ya tapi saran sih ngambil uh, tetap belajar bahasa Turki kalau memang mengambil bahasa Inggris karena apa-apa kan kita ditinggal di Turki jadi kalau misalnya mau keluar mau ke warung segala macam kan kita harus tahu juga kan bahasa Turkinya juga yang ini ap segala macam gitu Jadi saran. Oh iya satu lagi tadi ada kakak yang yang nanya tentang Uh, ada nggak yang uh, untuk belajar bahasa bahasa Turki tadi ya atau Tomir gitu uh, kalau kakak atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau belajar bahasa Turki itu saya ada namanya nama grup uh, ada grup itu mereka ngajarin um, bahasa Turki awal jadi enggak enggak enggak bingung kayak saya setelah saya kan bener-bener datang ke Turki itu nggak ada persiapan segala macam kayak maksudnya nggak ada persiapan bahasa Turki di sini baru ketemu bahasa Turki bener benar mereka langsung ngajarin pakai bahasa Turki saya tuh langsung kayak ngomong okay. apa orang ini gitu saya bahkan mau kue aja itu sampai nahan kalau nggak saya tahan saya mau keluar ngomong apa jadi kalau udah nggak tahan lagi terpaksa saya keluar itu ngomongnya tuh langsung nunjuk-nunjuknya nah, itu pakai selola tuh pakai bahasa isyarat banget gitu, gitu. <tuh> kalau mau nanti ada saya ada grupnya nanti bisa ini ya sharing-sharing uh, juga dan persiapannya ya termasuk tadi. Oke. Yeah. Oke okay. okay, Mas uh, Abdul dan juga Mas Mas uh, tadi sama Mas Fadil. Halo. Oke, okay, kita akan buka pertanyaan. Yeah, kita yeah, akan mas, buka gimana? pertanyaan dengan sesi yang resyen ya Bapak Ibu boleh tanya kita akan uh, langsung undang peserta misalkan ada pertanyaan, kita akan buka satu atau dua pertanyaan. Barangkali ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya melalui resen atau angkat tangan. Kami persilahkan. Halo, apakah ada yang ingin bertanya dengan menggunakan fitur resen atau angkat tangan? Oke, sepertinya belum ada ya. Karena tadi sudah dijawab juga ya pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Oh, ada nih dari Mbak Lia ya. Silahkan Mbak Lia, silahkan. Uh, baik terima kasih kak uh, jadi saya mau nanya sedikit nih mengenai yang beasiswa uh, untuk kak Abur ataupun kak Fadil om saya mau ngikut beasiswa Turki bursa itu uh, nanti ada kayak saynya gitu terus uh, presentasi kita lulusnya tuh gimana sih kak gitu uh, apa harus ada TOEFL atau TOEIC gitu persiapannya syaratnya apa, -apa aja gitu kalau boleh tahu okay. Okay. terima kasih Ya, boleh langsung ditanggapi ya Mas e, Fadil atau Mas Andur. Oke, mungkin saya akan jelaskan e, pertanyaan dari Bali itu. Oke, kalau e, apa namanya itu? Tes bahasa e, YTB itu, Turki Buslari itu, kita nggak menggunakan tes, kita hanya mengirimkan CV. Begitu. Ke, seperti contoh kita harus eh, mendapatkan nilai TOEFL, gitu. itu kemungkinan masuknya bakalan lebih besar, apalagi IELTS. Sudah Oke, Oke baik 4. saya akan menambahkan uh, itu kalau yang tahap pertama itu kita hanya mendaftar melalui link nah terus diisi itu apa aja mereka minta segala macam gitu nah nanti setelah itu kan kita udah ada mendaftar ada mendaftarkan email juga nah nanti dari email itulah mereka mengabarkan kita bahwa kita itu yang pertama tadi yang dijelaskan bahwa seleksi administrasi nah yang kedua setelah nanti kita lulus administrasi mereka akan memberikan info dari email yang kita yang kita kirim tadi yaitu wawancara nah wawancara itu setelah nanti teknik wawancara nah tunggu eh, kita akan menunggu kabar lagi melalui email itu bahwa kita keterima. tapi itu kalau nggak salah prosesnya itu sedikit lama karena pembukaan itu yang saya tahu di bulan 2, di bulan dua prosesnya itu sampai di bulan ini. agustus ini. agustus itu jadi yang pertama dari administrasi itu sekitar menggunakan membutuhkan dua bulan nanti seleksi yang lama itu adalah seleksi administrasi karena itu menggunakan bisa sampai tiga bulanan yang saya tapi saya kemarin lupa pernah ingat bahwa jadwal-jadwalnya tapi sekarang saya lupa karena itu tahun lalu. Nanti bapak ibu bakal mendapatkan email seperti Turki ini. Boleh di-share juga nggak, Mas? Kira-kira biasanya teman-teman yang lolos itu kriterianya seperti apa? Apa memang mereka IPK-nya tinggi gitu sekali atau... Biasanya teman-teman Mas Fadil atau Mas Abdur yang lolos-lolos itu biasanya yang diterima beasiswa, termasuk berselari Yang pertama sih, CV-nya itu menarik. Terus isi CV-nya itu ada yang terkait dengan pendidikan kita seperti Tufel itu Tufel Ayo gitu. Hmm. jadi kita uh, bikin CV semenarik mungkin seperti kita melamar pekerjaan kayak gitu nanti kita bakalan uh, interview setelah di ACC gitu setelah kita diterima gitu. sebenarnya saya juga uh, masuk Ytb tapi saya telat baca email jadi, hangus. Kebetulan ada orang tua saya, orang tua saya belum tahu kalau saya masuk. gitu. oke oh gitu. hangus, kayak yang, kayak yang saya dicontohin gitu. Uh -huh. Tadi emailnya. Lolos dengan kampus Sakarya University juga, Mas? Atau dari kampus yang lain? Sakarya, Uni Sakarya University juga, juga Mas. Juga, Mas. Uh, itu memang nggak bisa ya? kayak Diklaim atau misalkan, uh, mau saya terlambat baca atau tidak tahu, gitu. Halo, Gimana, halo bagaimana? Mas. Bagaimana? Jadi tadi kan katanya Mas Fadil terlambat baca, atau terlambat tahu. Terus misalkan Mas Fadil coba kontak nih panitia atau tim dari Bur lari kemudian menyampaikan bahasanya, mohon maaf nih saya terlambat tahu atau terlambat uh, baca email saya, apakah saya masih bisa tetap menerima gitu? Nah, iya, uh, saya itu keterimanya itu uh, saya menerima email itu dua bulan setelahnya. Jadi pas saya baca email itu udah e, mulai masuk kuliah gitu. Jadi otomatis e, email saya itu hangus. Saya nggak kebagian interview dan segala macam. Seperti ini emailnya. Apa Itu. Jadi ya agak menyesal juga. Jadi kita harus emang kalau udah apply e, YTB ini, kita harus benar-benar stay di email. Satu hari sekali kita harus baca gitu. Oke, berarti lewat email ya, konfirmasi atau semacam informasi pengumuman atau lain-lainnya, notifikasinya. Betul -betul Oke, lewat -lewat. terima kasih. Mas Adur dan juga Mas... Uh, Oke, okay. kita kasih satu kali kesempatan lagi, barangkali ada Bapak-Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, boleh rest hand sebelum kami akhiri atau kami undur diri. Silahkan, Bapak-Ibu, sebelum kami akhiri. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada pertanyaan lewat kolom chat nih. Untuk S3, baiknya apply beasiswa dulu atau cari promotor dulu? Oke, kalau yang S3 biasanya ya Bapak Pak Erlangga itu lebih baik. Kalau di bursa lari, gimana Mas? Atau di Turki. Halo, Mas Abdur ya. atau Mas Fadil? Bagaimana, Mas? Ini ada pertanyaan tapi S3 ya terkait S3 lebih baik kalau yang di Turki ya apply beasiswa dulu atau cari promotor dulu. Kalau menurut saya itu lebih baiknya uh, apply beasiswanya dulu. Sekalian cari, uh, sekalian nunggu pengumuman kita mencari uh, promotor ah. itu. Promotor. Hmm, ya. Masuk Oke, tadi juga sudah ya. Sebelum kami akhiri, mohon untuk ini ya Mas Mas Fadil dan juga Mas Abdur, boleh uh, kata penutupnya atau closing statement untuk rekan-rekan uh, yang sudah hadir hari ini. Boleh satu, dua, satu atau dua kata boleh mas. Misalnya Mas Fadil uh, closing statement untuk acara hari ini. Halo. Ya, mungkin uh, cukup sekian yang webinar kali ini. Mungkin webinar ya Mas ya? webinar yang kali ini ya. yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat dan selalu sukses amin dan saya pamit di... untuk mas Abdur apakah ada closing statement ya yang ingin disampaikan halo mas Abdur Sepertinya mas Abdur sudah live ya ini Oke, okay, ya, Bapak Ibu, ada Mas, tapi saya ya, lupa mas. tadi apa ya sebentar, Mas. Ya, oke, okay, Mas, silahkan, Mas. Yang jelasnya, buat Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bergabung di Turki, silahkan karena pendaftarannya juga enggak sulit. Terus, yang kedua, peluangnya juga besar. Yang jelasnya, terus juga, beasiswa-beasiswa silahkan dicoba karena eh, sulitnya juga enggak. Yang jelasnya, uh, terus ada daftarnya tuh nggak begitu uh, gak begitu sulit juga, pendaftarannya. Yang jelasnya jangan berhenti mencoba, terus mencoba, karena uh, kesempatan itu datang hanya untuk yang ingin mencoba. Oke, okay, itu sekian dari saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bapak-Ibu, terima Ya, kami ingin undur diri dulu, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu boleh mengaktifkan kamera depannya sebelum kami akhiri, acara hari ini. Bapak-Ibu boleh aktifkan kamera depannya, kita hitung dari hitungan ketiga ya. Tiga, okay. dua, Bapak-Ibu boleh mengaktifkan kamera depannya. Boleh senyum juga ya Bapak-Ibu? Walaupun masih banyak uh, tanggungan, cicilan, kita tersenyum sebentar. Oke, terima kasih. Dua, dan dua, masih dua ya. Dan satu, terakhir. Terima kasih. Kami sekaligus dari panitia yang bertugas hari ini, dari Bajar Perbagi ID ingin undur diri. Dan tetap join ya Bapak-Ibu, karena minggu depan kita akan ada tamu spesial juga dari offline universitas atau dari New Zealand, di mana kita akan sharing-sharing terkait dengan risk opportunity, grand juga, dan tentang podoktoral, ataupun sekolah pasca, ataupun sekolah S1 di New Zealand juga. Terima kasih ya Mas Abdur juga, dan juga Mas, kami sampaikan terima kasih Mas Abdur dan Mas Fadil sudah berkenan hadir di pagi-pagi buta. -pagi Apalagi masih jam delapan itu pagi sekali ya di Turki, itu gelap sekali. Saya tahu, karena saya pernah ngalamin juga, pasti masih capek dan masih gelap banget. Jadi bahwa pengen ngantuk uh, atau masih tidur rata-rata, rekan-rekan. Terima kasih ya Mas Abdul, mohon maaf. Mas Fadil juga, semoga sehat selalu, dimanapun berada, lancar rezeki juga. Dan juga Bapak Ibu, sehat selalu, panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki juga. Dan saya bertemu di Turki ya Bapak Ibu, barangkali.